Assalamualaikum. hi guys. Hari ni... Yang korang nak lihat di sini ni... Kita ada pack terbaru daripada Mami Monster. So ada pack misteri. Apa yang misterinya? Perisa barunya? Katanya awak. Awak dia Mami Monster. Dia warna P. So aku pun carilah. Kalau kita tengokkan... Ad ada orang bagi tips-tips. Banyak tips katanya... Uh, untuk cari Apa Sipping tu Tapi aku nak tahulah Berpakaian kita tahu Semua tips tu Sebabnya Apa-apa pun orang kena Belik-belik juga Benda ni Belik uh, Lepas tu nak Nak hintai dekat lubang Dekat lubang ni pun Nampak tu lubang uh, Yang lubang ni pun Bukan dah besar pun Genualah kau nak hintai Yang juling mata Aku nak juling mata Terus lagi satu Kau belik-belik Katanya tengoklah kat sini Daripada sini kot nampak Ada warna pee Tapi Itu dilatihnya sebenarnya Sama ada Kau berani untuk Belik ataupun tidak Dengan intern-intern So, kalau nak cari ni kena lah cari di cat mall Besar-besar ke Kena tak malu Nak tengok apa benda lah Budak ni buat duduk belik-belik Ni nampak Warna Ah Tak nampak ha, Tak lama lagi Ni dah nampak So sebenarnya tipsnya punya main dan saja Beli-beli Benda ni Dengar Selagi mahu Kita nak tengok Adakah aku berjaya Mencumpainya Mari kita lihat Keren Okay Surprise Adakah pack misteri ada di dalam ni Sama-sama kita saksikan Ya yeah. Ini dia pack misteri kita Berwarna pink So cute Cantik dan coy Dia kata kat sini surprising Flavor Apa yang surprise ni tak tahulah Tapi Memanglah pink color So Aku rasa nanti dia akan keluar juga Macam sebelum ni mami gua Paper Warna hitam tu dia akan keluar juga satu pack Nanti keluar lah warna pink semua ni tak payahlah korang penat-penat Nak cari So Inilah dia dalam ni pun ada tapi aku malas lah nak buka saja nak tanya. Tapi ni macam dah hancur. Aku nak buat dipunya apa challenge tu. Makan pakai jari clinking, Pinky. Pinky promises. Tapi aku nak habiskan masa seminit. So kita tengoklah apa dalam ni. Berjaya ke aku? Marilah kita lihat. Zoom. Dah. Okay mari kita lihat apa dia dah Nanti boleh dekat. Warna pink ya? Dia punya Mommy Monster. Inilah. Seasoning dia. Yang. Cut pink noodle seasoning. Hmm. Warna pink you all. Dah pecah you all. Macam mana ni. Saya nak makan ni. Saya rasa kan. Universe ya. Nak At atas ni ke? Tak ada dalam mangkuk. Oh ni susah. The thing is I need to eat like this, you know. Nih hmm, yang hancur-hancur ni kita masuk dalamlah tak susah, cepi. Okay, the purse ya Allah ya tuanku, bantuinlah aku. Kak luar hujan ya eh, guys. Ini masukkan perencah ke? Bontuk mangkuk kuning. Guys, bontuk mangkuk ni kuning. So, nasib lah di kuning. Saya okay, tak boleh nak buat apa. Macam ni. Okay, yang empat ni saya letak di dalam ni. Kena masukkan perencah ke? Kita taburkan lah. Apa okay. rasa Kalau pedas, mabus aku. Baca doa dulu Nanti ada orang kata tak baca doa Okay, sekejap Nanti kata aku main tipu lah Tuh, dua, dua, tiga Tuh, dua, tiga Guru saat ini empat ini Berjaya guys Apa Semangat Ini dah jatuh-jatuh 33 saat Sakit hidung aku sebab Aku letak perencah tu Lepas bila aku nak Makan kena terasa Masuk dari hidung dia punya Seasoning Macam mana pedas sikit. kata rasa ciskut. <tuh> so, macam mana ni guys? Nak kena buat lapar ruka. Hmm, tak berdaya. Macam mana nak dapat hadiah ni? Allah. Seminat 33 saat susah. Apalah. Sampai di sini sajalah video kita kali ni. Sekian. Terima kasih.